episode kali ini saya akan membahas mengenai type of show. Apa itu type of show? Kenapa type of itu penting? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Zaki di channel Zaki Zulfikar Foto dan Video. Di channel ini kita akan bakal selalu ngebahas mengenai produksi foto dan video. Jadi buat teman-teman yang ngerasa tertarik di bidang foto dan video, bisa langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar ya, nggak ketinggalan updatean updatean video dari channel ini. Langsung aja kita ke pembahasan. Seperti yang udah kita singgung tadi, pembahasan kali ini kita akan ngebahas tentang type of shot type of shot. Apa itu type of shot? Type of shot itu e, bahasa te, bahasa dari foto atau video itu e, Type of shot adalah e, teknik pengambilan gambar Kalau kemarin kita ngebahas e, tentang sudut pengambilan gambarnya Ini teknik pengambilan gambarnya Yang kita biasa sebut type of shot Nah type of shot sendiri banyak macamnya jenis, Banyak jenis-jenisnya type of shot sendiri dan Buat teman-teman yang ngikutin sebenarnya type of shot itu tergantung siapa yang menjelaskan Pemahamannya itu fleksibel, sebenarnya type of shot ini fleksibel ya Jadi tergantung pemahaman orangnya Karena kalau misalnya teman-teman lihat di internet pun banyak macamnya type of shot itu Tiap orang punya standar type of shot sendiri Jadi ini bukan pakem yang wajib atau yang paling benar Tapi ini yang saya dapat di bangku kuliah waktu itu jadi saya menjelaskan apa yang saya dapat dan apa yang saya lakukan di dunia foto-video. Standar yang saya pakai type of shot itu yang seperti ini. Type of shot yang pertama adalah long shot. Teman-teman bisa lihat apa yang terjadi kalau misalnya di Youtube saya, saya pakai long shot. Long shot itu benar-benar objek. Misalnya kita sebut anatominya ini manusia ya. Objeknya bakal terlihat kecil. Lebih memperlihatkan lokasi Biasanya Type of shot ini saya pakai untuk Memperlihatkan kegiatan objeknya Dan lokasi objeknya Itu berada di mana sih Yang kedua berikutnya adalah full shot Nah full shot itu Hampir sama kayak long shot Tapi nggak seluas long shot Tentang penjelasan uh, Si Lokasi si objek itu Yang berikutnya adalah medium long shot Teman-teman bisa sini lihat, long, semakin fokus ke objeknya, tapi medium long shot ini kalau saya lihat di beberapa uh, di internet, ada yang ngomong itu cow, cowboy shot untuk uh, di perfilman atau apa. Di mana dari lutut ke atas terlihat, lutut ke bawah, nggak kelihatan. Jadi kayak cowboy yang ngeliatin sarung pistol atau apa, aksesoris yang dipakai cowboy itu, ini bisa disebut juga medium long shot. Yang berikutnya adalah medium shot. Semakin fokus, lihat semakin fokus lagi ke objeknya medium shot ini. Benar-benar dari, kalau anatomi tubuh bisa dibilang dari antara pinggang ke atas. Itu medium shot. Yang berikutnya adalah medium close up makin padat lagi, tapi masih terlihat, uh, objeknya itu masih kelihatan enak dan nggak terlalu padat banget, tapi semakin fokus ke objek Jadi, dari penjelasan saya yang tadi, Type Oswara itu benar-benar memperlihatkan jenis-jenisnya itu tingkat luasnya gambar yang kita ambil. Yang berikutnya itu close-up. Tadi setelah medium close-up, ini close-up standar yang biasa saya benar-benar pakai di uh, Pembahasan-pembahasan Youtube saya Di hampir setiap gambar di Youtube saya Untuk yang penjelasan kayak gini Ngambilnya close up Jadi teman-teman atau penonton di sini Bisa benar-benar ngerasa terkonek dengan saya Benar-benar fokus ke pembicaraan saya Tanpa terganggu dengan objek-objek yang di luar saya Yang berikutnya itu adalah Extreme close up Kalau anak atomi tubuh Kalau yang saya bilang dari tadi Anak tubuh itu dari kepala sampai kaki kalau misalnya kita ngambil gambar bener-bener muka aja juga, sebenarnya itu udah termasuk extreme close up kalau kata saya. Tapi ada juga yang bener-bener ngomong kok bawa extreme close up itu, kalau misalnya kita ngambil mata aja, ngambil mulut aja, bener-bener pokoknya dari close up ke atas, ya maksudnya dari close up ke extreme close up, dari medium close up deng. dari medium close up ke atas itu benar-benar kita fokus banget untuk melihat ekspresi si objeknya. Kita bisa dibilang objeknya manusia itu benar-benar ekspresinya kita dapat apalagi udah extreme close up. Di kita ngambil cuman misalnya matanya aja, mulutnya aja, ekspresi itu bakal terlihat benar-benar sangat jelas. Yang terakhir adalah overhead shoulder atau over shoulder. Jenis type of sword ini biasanya dipakai untuk Memperlihatkan sudut pandang objek di mana objek ini membelakangi si kamera Jadi kita kayak ngambil punggungnya Sedikit punggungnya Untuk memperlihatkan ke penonton sudut pandang Atau pandangan si objek itu kemana Overhead shoulder ini atau OS Atau over shoulder ini Memperlihatkan lawan bicara Si objek yang punggungnya kelihatan itu Kalau nggak apa yang dia lihat di sekitaran dia Ada apa aja itu biasanya kita pakai overhead shoulder Atau Over shoulder ini, nah, cukup sekian pembahasan saya mengenai type of shot. Semoga penjelasan saya benar-benar bisa diterima sama teman-teman dengan jelas, dan saya tekankan satu, satu kali lagi, sekali lagi, bahwa ini bukan pakem yang wajib atau benar-benar yang pasti. Itu seperti ini, karena saya bilang di awal bahwa type of shot itu uh, pemahaman orang-orang berbeda-beda dan patokan orang-orang itu berbeda-beda tergantung pengalaman atau ngambil referensinya dari mana kalau saya sendiri dapat jenis-jenis step -jenis of shot ini dan saya pakai praktekkan di dunia kerja saya itu saya dapat di dunia kuliah dan kalau ada teman-teman yang kurang setuju atau misalnya ada masukan buat saya bisa langsung tulis aja ke kolom komentar jadi di sini karena saya nggak mau cuma nggak di sini saya nggak ngajarin saya juga di sini sama-sama belajar dan dengan e, ngasih penjelasan kayak gini saya juga jadi teringat lagi jadi lebih belajar lagi dan bisa refresh lagi lah refresh kembali ilmu-ilmu yang dulu saya pelajari sekarang bisa saya praktekkan. Nah, itu sekian dari saya sampai ketemu di video selanjutnya.